Mari mengenal komponen mesin pada motor metik, di mana setiap komponen pada mesin motor metik yang memiliki fungsinya masing-masing. Pada dasarnya, semua motor metik menggunakan sistem transmisi otomatis atau CVT, di mana CVT berfungsi untuk meneruskan daya putar mesin ke roda belakang, sehingga motor bisa bergerak. Jadi perlukah kita mengenal komponen pada mesin motor metik, beserta fungsinya. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Berikut ini adalah komponen-komponennya beserta fungsinya. Panbel. Panbel adalah komponen memiliki fungsi yang sangat penting bagi mesin sebab ia berperan sebagai penghubung putaran dari puli primer ke puli sekunder. Secondary sliding set. Komponen ini juga memiliki fungsi untuk mengatur besar kecilnya diameter puli sekunder yang bentuknya tirus, yang bertujuan untuk mempengaruhi lebar atau kecilnya, lilitan pada pandel. Spring, spring atau pegas ini, berfungsi untuk mengembalikan posisi puli, yang bergerak ke posisi awal. Torsi cam, komponen mesin yang satu ini, terletak pada bagian primari puli atau dry puli, yang berfungsi sebagai tumpuan dari roller. Gigi reduksi, komponen ini juga, berfungsi untuk menaikkan tenaga, dan mengurangi kecepatan putaran pada motor metik. Poros sekunder, komponen ini berfungsi meneruskan putaran dari puli sekunder ke powertrain. Clutch carrier, komponen clutch carrier memiliki fungsi untuk meneruskan putaran dari puli sekunder ke gigi reduksi. Clutch housing, clutch housing atau rumah kopling berfungsi menyalurkan putaran dari panbel dan juga menerima putaran dari kopling sentrifugal untuk meneruskan ke roda belakang. Puli primer, komponen selanjutnya yaitu Puli Primer atau Fixed Primary Shift, yang berbentuk seperti piringan, fungsi komponen ini adalah, untuk menahan pandel dan memperbesar perbandingan pada rasio. Puli Sekunder Uli Sekunder, yang bisa bergerak berputar, yang berfungsi untuk mempermudah pandel dalam bergerak. Sliding Primary Shift Sliding Primary Shift, memiliki fungsi untuk menahan pandel, pada saat berada pada putaran tinggi. Komponen ini bekerja dengan cara bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Spacer. Spacer, merupakan komponen mesin motor metik yang akan menjadi poros dinding di dalam puli, yang bertujuan untuk menghasilkan pergeseran dinding pada puli. Poros primer. Poros primer, berfungsi untuk menghubungkan putaran crankshaft dari mesin ke puli primer, sehingga RPM mesin motor metik bisa berputar secara selaras dengan poros utama. Roller. Komponen roller, memiliki fungsi sebagai bantalan keseimbangan berat, yang berguna untuk menekan dinding dalam puli primer saat putaran tinggi, sehingga bisa menekan pandel ke posisi yang terkecil. Slider, komponen slider ini, berfungsi untuk menahan gerakan dinding dalam, agar bisa bergerak, agar bisa bergeser keluar saat terkena dorongan roller. Nah itulah beberapa komponen mesin motor Matic, beserta fungsinya, yang sahabat bengkel 27 perlu ketahui, semoga video ini bisa berguna, dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.